halo ya halo semalam kamu kemana Kok nggak ada kabar tadi malam aku ketiduran maaf ya kamu tahu nggak apa yang paling menakutkan buat mereka yang sedang LDR apa kamu menghilang tanpa kabar tenang aku nggak betul begitu ya walaupun seandainya kamu begitu maka tenang aja tenang kenapa aku akan mencarimu semampu Masih sih Putra ini? Dari tadi teleponku nggak diangkatnya. Halo, Tur. Halo. Di situ ada Putra nggak? Nggak ada nih, Sarah. Emang kenapa? Teleponku dari tadi nggak diangkatnya. Wah, aku kurang tahu kalau gitu. Kasih ya. Sarah nelpon. Hmm. Halo? Suami dari mana? Aku ketiduran, Yang. Beneran. Hmm. Tuh, masih nggak percaya? Hmm. Maaf ya, aku terlalu khawatir. Maaf ya, udah dulu yang khawatir. Gimana bu Kasih Bagus gak? Bagus. Kalau kurang bagus, diulang aja lagi buat ya. Mudur. Iya, kamu apa di sana? Jagal diri baik-baik ya Aku rindu dia menahan, Di setiap malam